Ya, baru saja beliau adalah Nabi ada <Susuk> deh oh, <Susuk> ini <Susuk> <Susuk> Di, Allah. di ayat yang tadi dibacakan dengan kebaikan Allah mengatakan in insana, Hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapak alias Dengan sebaik-baik yang boleh Inilah yang disebut dengan Akhlak Apa teman-teman ada dua orang yang saja tapi juga bagaimana kita berada terhadap guru? kesalahan saudara tetangga bahkan buruknya tetangga kita harus tetap berada apa? betul apa benar betul Asuhan. Oh, yang lebih kita kenal dengan ya, terbuka, hal itu memang asyik lebih. dia berkata, olah semua yang bersama hal itu. Apa orangmu ini Nah iman? Orangmu yang paling sempurna imannya asuhan. laknaustian manusia itu ya innam ma bunistu Ya. Aku Sina. di sini. Betapa aku kuatnya kita memilih ilmu. mulai dari madrasah Ibtidaiyah lanjut ke SMP, SMA S1, S2, S3, S4. Wah, jalannya banyak. Cuma apa teman-teman? Itu cuma kalau tidak diiringi dengan akhlak aklak mas oh, oh, oh. udah ditaruh ah. misalnya Mohon